Wow, ada truk pasir teman-teman Wow, ada mainan mobil-mobilan teman-teman Mobil-mobilan truk pasir Oke, kita dorong ya teman-teman Wow, wow, banyak sekali mainan kotornya teman-teman Mainan berlumpur teman-teman Oke, teman-teman, kita bersihkan ya Oke, kita bersihkan ya teman-teman Ini mobil apa teman-teman Air tebak Wow, ini mobil bus Tayo teman-teman Wow, di sini ada air bersih teman-teman Wow, kita bersihkan ya Wow, ini bus Tayo teman-teman Kita masukkan ke wadah Oke teman-teman selanjutnya Ini namanya mobil Gani Wow Gani, Lani dan Wow temannya Tayo teman-teman Oke kita bersihkan juga ya Wah wow, ini kecil sekali bus teman-teman Wow ini mobil besar teman-teman Kita bersihkan juga ya Oke teman-teman kita bersihkan Wow Ini mobil polisi Mobil polisi patwal teman-teman Kita masukkan ya Dan kita cari lagi Wow Ada tiga Wow Ini mobil balap sepertinya Tapi berlumpur sekali Kita bersihkan ya Oke Wah Wah ini mobil Balap teman, teman Berwarna kuning wahai Ayo kita cari lagi teman-teman Nah Ini teman-teman Wow, kotor sekali Berlumpur, teman-teman Wah, ini bus Eh, ini mobil balap, teman-teman Mobil balap lagi Kita ambil lagi ya Wahai, kita bersihkan Wah mobil balap, teman-teman Wahai, keren sekali Wah, ini Wow Ini mobil apa ya Kita bersihkan Wow ini namanya Truk Molen teman-teman Wow truk Molen Wah ini mobil apa ya Burlum sekali teman-teman Wow Wow mobil dan truk teman-teman Wahai Wow kita cari yang ini ya Waduh kotor sekali teman-teman Wow Mobil bus pesona Indonesia, busway teman-teman, Transjakarta. Oke, kita ambil lagi yang besar ini ya. Oke, wow, kotor sekali, kita bersihkan ya. Wow, wow, ini namanya mobil bus, Bulldozer teman-teman. Tuh, ada cakronya Wow, banyak teman-teman. Wow, ini mobil apa lagi? Wah, kita bersihkan. Wow ini namanya mobil bus polisi teman-teman Wow mobil bus polisi Oke teman-teman kita kumpulkan dulu ya Wah ini nanti lagi ya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih